halo sahabat youtuber kembali lagi dengan saya herman bogyang youtube kali ini saya dapat lagi satu paket ini dari tokopedia ini sebelanja untuk keperluan kegiatan saya untuk menyimpan data. ini saya belanja khusus untuk gereja parkis Santo Pius X ini kayaknya barusan saya terima. nah mungkin biar tidak merasa penasaran kita coba lihat apa isi dalamnya. kita lihat. kelasannya rapi pakai ya, plastik bubble Paketnya. Kita lihat habis. Ini bonus tasnya. itu menyimpan habis nih bonus tas supaya barang atau produk yang kita gunakan bisa tetap aman. Kok bisa, Ini habisnya dengan kapasitas Dua tera belanja langsung lewat toko belia belanja online, kemasannya rapi, bagus. Kita lihat isi dalamnya seperti apa. Hai, okay. di sini juga kita dapat buku panduannya, baik itu panduan cara merawat atau cara menggunakan habis yang kita belanja secara online. Warnanya sesuai sesuai request ini, kebetulan saya kemarin pesannya warna biru, warna biru dengan daya kapasitas 2 tera dan kabel data. Jadi, habis bisa aman ini tempat habis atau tas pengaman jadi misalnya kalau kita sudah menggunakan habis kita bisa menyimpan seperti ini dan in pasti aman jadi nanti setelah acara pasca dokumentasi yang saya ambil atau yang saya lakukan selama kegiatan pasca ini khususnya di parkisen top 10 mengegang supaya pekerjaan saya lebih ringan file-file yang saya siapkan saya pindahkan ke habis kalau tidak menggunakan habis atau saya simpan ke laptop sangat memberatkan apalagi dokumentasinya itu yang kita ambil mulai dari acara hari Rabu-Abu sampai Pasca jadi matamu kita harus menggunakan harddisk Harddisk yang kita beli khusus untuk panitia Panitia gereja kebetulan saya selaku koordinator dokumentasi Jadi memerlukan harddisk seperti ini Jadi sekian dulu video dari saya Buat teman-teman yang hobi Yang satu punya kegemaran yang sama Atau mungkin teman-teman menginginkan harddisk Seperti linknya di bawah dan jangan lupa buat teman-teman yang sudah nonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan tekan tombol lonceng notifikasi sebagai teman-teman, baik teman-teman, video berlangganan secara gratis. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasi berlangganan sekian dari saya sampai jumpa selamat teman-teman dimanapun berada khususnya teman-teman Nasrani sekian salam selamat hari terima kasih